ini Kenso sama Kevel lagi lihat-lihat sepeda eh beli sepeda ya nih adik itu punya sepeda siapa itu sepeda sepeda siapa bisa ya kalau kamu udah bisa ya Mas Genjo lagi ngelihat di sepeda. Adik. Ini, adik, ini kevel saya teman-teman. Ya, ya. hmm. proses perakitan di sepeda baru. Ini hey, adik Kevol, ngapain ya? Kita lagi ngantri sepeda nih, di di terakit. ya ini Kenzo lagi membuka sepeda barunya ya ini sekarang tanggal 17 Agustus ini mas Kenzo mau ambil ya pelan-pelan mas Kenzo excited banget Ini kentang. Ini kentang. Ini kentang. Ini kentang. Ini kentang. Ini Ya Ini kentang. Ini kentang. Ini Ini Ini ya. Ini Terus ini kan, apa? Apa? Sini, ini dicoba nih. ini ini gunanya. Pas bertepatan dengan 17 Agustus. Lani Ini gunting. Ini gunting. Um. ini yang kecil gimana nih yang kecil sopek aja tarik di bread gitu, terus sopek aja, sobek. Sobek. Sobek belakang ya ini mereknya nama Everbest tipe EB tega Apa? enggak Gak usah gitu nanti cari orang adil enggak usah banget pak kita hari ini, ini tinggal di Jepang di Everbest kayak Everbest. ya itu tadi review sepeda Everbreeze punyanya Kenzo right. oke okay. thank you